bantu bantuinnya di med. Aduh kena geng Woy bantuin woy Ah uh. Oh no bang Bang sabar Puasa Puasa Cuk. Loh kok teman-teman gak ada yang ngajak bukber ya? Cek dulu ah Jangan lupa sebut Iya, Tidak ada iya Ayo, dulu 30 <laughs> Ayo, kok bisa? Kok kayak Wakanda sambal Vibranium tuh? Vibranium? palota otak, kok Vibranium nih? Gual juga Lah gas Siap bro, siap Tanggal 30 Di dulu Oh iya, tanggal 30 kan ada bubar sama pacar. Cancel aja ah sama pacar. Kan teman lebih penting. Mana nih? Kok gak ada kabar ya? Cek lagi ya. Ah. nggak direspon ya jadi kok tenang saja udah di walking belum ya kayak pasti kalian dulu nih dulu nih Hanya kalian Ganti aja sama aku Aman bro ade jam segini Belum juga ada kabar dari kami Coba tanya dulu lah Biar Berapa? Berapa? kalian Berapa? nonton Berapa? Berapa? tiket ah Berapa? kan Berapa? Berapa? dan Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa?